Sama kak macam saya pergi MACD kan. Pergi MACD. Uh, ya, yeah, MACD. Apa soalan yang dia tanya bila kita sampai? Okay. Ha, kan? Ya, cik. Bungkus kau makan sini. Saya menyok, Makan sana. <cose> kau gila kalau kau makan sini kan. Macam kau nak order? Saya, kan? Ui, tak apa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 bagaimana kabar kurang hari ini? saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy, jaga kesehatan pastinya cuy oke kita akan melanjutkan lagi ceramah atau dakwah atau motivasi dari Ustaz Syamsul debat cuy ya, di video sebelumnya saya sudah membuat yang part pertama dengan yang part kedua, sudah, part, eh, sudah dua part ya Apa namanya ceramahnya belum selesai-selesai juga cuy, saya nggak tahu ini video yang terakhir apa enggak gitu cuy ya, karena Teman-teman baru mengirimkan saya video ini lewat Gmail, ya. Seperti biasa, kalau teman-teman mengirimkan saya uh, video itu lewat Gmail, gitu ya. Beda kalau kita beda, kalau teman-teman mengirimkan link saja, biasanya di Instagram, gitu cuy. Jadi, kalau kau orang ingin melihat part pertama dengan part kedua, bisa tengok di sini, cuy. Nanti saya taruh di sini, cuy. Ya, jadi tengok dulu part pertama dengan part kedua, barulah join ke sini lagi, cuy. Ya, mungkin durasinya seperti biasa, cuy. Panjang banget, cuy. Ya, ini videonya sudah saya siapkan, cuy. Durasinya itu 54, cuy. Wah wow, panjang banget, ya? Gak apa apalah lah, ya. Karena durasinya panjang banget, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, cuy. Tiga, dua satu peng saya akan habis dan buka oleh sangah okay. bagi bagi laluan kepada orang nak ambil gambar Ay, panjang banget ya seorang ustaz ini ikut tun sebab saya faham kan tak ada bukti kan <laughs> yang isa saya tahu dah gagap-gagap mau ambil gambar ni orang lelaki kalau ambil gambar memang ikhlas <laughs> ya <Yeah>. macam <laughs> mana diri dia macam lah dia ambil gambar kalau kaum perempuan, kamu boleh tak tersengit, tersengit, tersengit, tersengit, Miring, miring, menyamping. Ha, sekali perempuan. lagi, sekali lagi nampak gemuk. <laughs> sekali lagi, sekali lagi. Kan nak sengit-sengit kan. <laughs> Alah, hai. biarlah gemuk. tak Takpe. Kan? Yang penting... Sehat. Yang penting kan, orang lelaki dapat pahala banyak atau bila isteri berbadan sehat. Sebab, cukup makan. <laughs> Okey, cintailah isteri atau suami 100% ketika belum memiliki anak. Lepas dah ada anak, yang tu tak terjawab tadi Ada yang cakap bagi super separuh Ada yang cakap 70, 30 Siapa dapat 70? Bukannya super separuh Kenapa tu? Anak lah tu? Setelah memiliki anak Cintailah suami itu 100% Anak-anak pun 100% oh, Makna jangan dibagi-bagi ya, Bila ya. ada konflik, itu soal keutamaan Satu pengajaran sih ya Kadang dah tua-tua kan, dah tua-tua, suami tu lagi taruk nak manja, tahu? tahu. Sibuk dia, cucu, cucu, <laughs> ala cucu nenek, ala cucu nenek. <laughs> yang ayah betul-betul ngatuk macam seorang abang, cucu, cucu. <laughs> dah pukul 10 dah, ala ilaha ilallah. Ilah Enggak di peduliin je? Ya? Sudahnya atuk, huh? atuk masuk dalam bilik. Okay. Ni marah pula atuk kau tak agak faham lagi tu mesej yang nak disampaikan. sampaikan Atuk eh duduk dekat dalam bilik tunggu Punya tunggu tak juga masuk dalam bilik lah Ilah Allah cucu Cucu Sudahnya atuk dia mmm! <goda>, Kode-kode <goda>. Dalam bilik dah bunyi Yang nenek yang mengigau atuk kau tak agak faham lagi lah ilah lah Ilah, ilah <goda>. Gak pekah dia Sudahnya atuk Allahu Akbar, baru dia letak cucu lah apa hal bang, baru nak masuk dalam bilik kau ni apalah yeah. jangan dia bahagi-bahagikan ok eh? pengajaran, keutamaan suami dululah tunggu kejap eh, abah panggil tu kejap mak pergi kejap, macam tu first class service ok yeah, yeah. cuba tengok masuk dalam KFC tu tinggal dia tolak penyapu <laughs> tu ke tepi, selamat datang ke restoran kita Selamat datang tempat banyak gitu La ilaha illallah Cuba balik ni buat macam ni Assalamualaikum selamat datang ke rumah kita Cuba macam tu Beda. Tak beranjat lelaki tu kan Selamat datang ke rumah kita Allahu Akbar hmm. Jangan berbagikan ni eh? ketika ekonomi keluarga belum stabil ingat yakin dan percayalah bahawa pintu rezeki akan terbuka lebar dengan tingkat ketaatan suami atau isteri dan keekonomi keluarga pasti akan meningkat dari masa ke semasa dulu sebelum kahwin nak beli TV tak boleh rasa payah ingat tak zaman bujang lu nak beli ni ya Allah bersukat-sukat bersukat-sukat bila dah kahwin tiba-tiba ada -tiba ya yeah, ya yeah. senang boleh yeah, yeah, beli-beli tu betul, TV betul, TV betul, betul, daripada betul. kecil dah besar mesin basuh daripada mesin basuh biasa dulu dalam palam mesin basuh semi auto kepada kepada apa mesin basuh auto tu tak semi auto tu ingat tak yang basuh belah sini keringkan belah sini ingat tak lepas tu tekan dia tak mau gerak tu kita pakai lutut bam ta ta ta ta ta ta ta boleh gerak ingat tak ingat ingat lagi tak ingat lagi tak saya masih pakai itu je lepas tu ada mesin basuh auto kan ha tak lama gitu yang saya cakap tu siap lipat yang isau akan datang berdoalah banyak-banyak orang lelaki pun suka mesin tu supaya isteri tak bising lagi baju baju nak lipat dan nialah nak nak nak basuh hari-hari nak menyipat tu tak ada masa kan tu ngadang tu lah. tu ngadang lelaki garam tu dia kumpul kan dia ambil semua kan bawa ke kedai dobi <laughs> payah sangat lelaki kan? lagi-lagi moyen tu geram pula tahu banyak benda macam tu orang lelaki cubalah kadang ada perangai orang lelaki tu buka baju situ tinggal buka seluar situ tinggal seluar dalam kat tingkap lah ilah ha illallah Tu yang terbayang tu kan. Macam bendera Hawaii nombak Bendera Hawaii. Itulah kena cakap lelok. Ketika ekonomi telah stabil. Gue yang banget bangga cikkan. Gue juga seperti itu cik. Jujur aja ya. Saya juga seperti itu cik. Mau bukti ya. Baju saya. Baju saya saya. Apa? Apa? simpan je di sini. <laughs> kalau kalau suasana dalam <laughs> kayaknya enggak gitu ya. <laughs> Aduh, saya enggak kakar. Saya, saya saya kena gitu ya. Ustaz <laughs> ni ani penting. Tadi belum stabil. Duit yang sikit kongsi sesama. Tapi <laughs> bila dah stabil pula, janganlah kita lupakan pasangan kita yang sentiasa setia mendampingi kita walaupun kita menderita. Asik. Ingat tak zaman kita susah dulu yang? Sebila bang, dulu lah nak bosahkan anak-anak kita. Haa, -ha, kenapa? Umum panik, imajinasi dia memang tinggi tau. Hmm. Imajinasi dia tinggi. Macam nak beli rumah kan? Nak beli rumah. Orang lelaki yang mustahak kat dia boleh lopeh tak luntur. tu je. Dia membayangkan dia rumah tu macam ni macam ni. Okey tu je Rumah beli lulus alhamdulillah dah ada rumah. Yeah, Orang lelaki tu yeah. je dipikir simple, simple. Orang perempuan pun, dia punya minda imajinasi dia menerobos kepada <laughs> interior <laughs> design. <laughs> Kang dapur ceni ha, ni ceni ha, ni macam ni, ni macam ni, kat ni macam mana bilik tidur ceni, bilik anak ni Cek kalau apa ni ceni, ceni. lelaki dengar ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. <laughs> tu yang kadang-kadang eh, nantilah cakap, nantilah cakap. Orang lelaki malih fikir tu. Yeah. Orang perempuan ni kan Dia teliti Betul-betul hmm. Kan betul. dulu nak beli rumah semi Semidi tu Bang-bang nanti kan Kita beli rumah ni kan Kita beli rumah ni bang. Kat tepi ni boleh kita minum petang Kan Kita minum petang Best bang petang-petang Suasana pun kan Best kan 18 tahun kahwin Tak pernah minum kat tepi tu Masa beli lu Cakap macam mana kan Dapur Dapur tu selesa bang Jangan kau tanya Berapa selesa dapur tu kotanya Berapa kali kau masak Kat dapur tu Ya betul betul. Kan, tu kena tanya lagi. Jangan lupakan walaupun jangan lupa pasangan ya. kita. Bila dah senang jangan lupa. Ini biasanya merujuk kepada lakilah kan. Masalah. Saya dah cakap dah belajar jadi lelaki yang setia macam lelaki-lelaki di UTM. Ya ya ya ya ya. <laughs> hmm. Yang dalam ruangan itu. Nampak tu, ya. nampak tu, nampak tu kan. <laughs> ha? Tak, kita positif. Ya yeah, mesti diares pancar keimanan dan ketakwaan nampak tak ha? dia bila lelaki itu bertakwa dia tak banyak cakap dia diam ya? Walau apa juga diperkatakan oleh wanita di sekelilingnya ah, nampak nampak tak nampak, nampak, nampak. nampak. Yang tu tentu kan, ha, kan? Yang tu, kan? Eh? jaga tau bila dah stabil jangan lupa pasangan kita dulu susah macam mana apa uh, macam mana syukur banyak-banyak Ya. Ketika anda adalah ya. seorang suami Boleh bermanja-manja pada isteri Boleh Tak ada masalah Tetapi janganlah lupa Untuk bangkit dengan penuh bertanggungjawab Apabila isteri Memerlukan bantuan anda Bantulah sedaya upaya Suami kalau nak semayang asa lah kan Bismillahirrahmanirrahim Allah Bang Apa? Bang tolong ni angkat bang ni ha. Kain ni ha. Nak bawa pergi apa Nak sidai kain Bang bawa kat, sampai kat penyidai je boleh? Penyidai? Kalau lepas abah semayang boleh Penyidai tu apa ya? Alhamdulillah tengah panas ni Haa ah, yelah yelah yelah Pergi angkatkan Sebab kalau, kalau kita biar Alah nantilah tunggulah lepas semayang Kalau isteri kita angkat juga jatuh berdosa suami tu Oh okay. no, Sebab tanggungjawab suami selesaikan masalah Ahli dia Dia ketua tau Tu sebab ketua ni kena respect dia Jangan kita lawan-lawan dia Cakap lah elok bang boleh tak bang tolong angkat Suami pun tolonglah, lah angkat sampai kat tempat penyidai tu Bang dah halang-halang sampai situ <laughs> Wah kau lebih-lebih pula Dan angkat untung Penyidik tu dah apa ya? Dah kosusidai pula tadi Suruh so, kek okay, kan nah, Dah lah tu abang nak angkat okay, dah, tu, Saya lah, enggak paham di sini je oh, Jujur oh, ajak je ya. Macam tu kan ha, tu, Penyidik, Penyidik. Penyidik. Bahkan, Hormat pada keluarga tau Suami kalau balik rumah bangun Kita bangun tak? <laughs> Cuba kalau tiba-tiba kan Tiba-tiba pengarah Apa pengarah? Apa pengarah? Naib Chancellor masuk dalam dewan ni Assalamualaikum Semua bangun kan Bangun Semua bangun Kan Lepas tu dia pun tak tahu Duk-duk Macam wakil rakyat lah Wakil rakyat Jadi bagilah peluang suami Jadi wakil rakyat don rumah tangga Ya Ya, ya. masuk rumah lagi. kita Assalamualaikum Semua bangun Eh tak tahu-tahu Duk-duk Wakil rakyat Duk-duk Alung cara peruntukkan Okey uh. Tanya Nampak tak lah Tapi tak yalah Sampai nak sulung tu Buat pengumuman Mengumumkan ketibaan ayah nak pulang dari kerja hadirin menjemput berdiri itu teruk sangat tu. Bangun contoh okay. ah penghormatan betul ketua kaya, keluarga tau. Ke upacara tu, bekas, bekas gitu. Bekas mufti negeri 9 dulu pesan pinggan dengan cawan suami mesti bezakan dengan orang lain. Ha ya, dulu-dulu macam betul Nampak tu, kecil cik. tau benda tu. Hmm. Tapi memang kena buat. Saya isteri saya buat memang pinggan lain, cawan lain. Ingat tak zaman kita kecil dulu ayah kita punya pinggan lain. Yeah, kakek saya Bagaimana ni tak kosik pinggan dengan Atuk, cawan ayah kau? Atuk saya dulu begitu Bagaimana ni? Weh ni cawan ayah ni letak balik Sebab penghormatan Nak ajar nak hormat Hari ni dah berlaku tau Ajak kawan-kawan belasah ayah sendiri dah berlaku <laughs> Hari ni yeah, Dan grup-grup yang terlampau fanatik ni lah Grup-grup yang -grup tertentu ni lah kan Ada grup saya tak nak sebut lah Kawan-kawan cakap pun mula kan Tapi jantulah, Dia fanatik Wah ni ada gangster nak ajak kawan-kawan belasah ayah dia Sebab tak puati dengan ayah dia Bagaimana Hormat dengan ayah pun tak ada tu sebabnya pinggan cawan. Jadi anak kita, bu, bu, hauslah bu. Bapak main bola kan? Pergi ambil cawan tu dekat singki. Air ambil dalam petaiz. Dia pergi kat singki, pegang cawan. Ini cawan ayah ni letak balik. Singki, ambil cawan singki. air. Baru dia tuangkan air dalam singki tu. Eh, air dalam singki. singki. Tuang air dekat dalam cawan. <laughs> Gua paham itu tu, singki. Cawan tu bukan cawan ayah dia. Nampak tak? Ni benar saya tunjukkan. tunjukkan. Jadi makna kata, makna kata perbuatan kita tu kan tempat perbezaan. Bila makan pun janganlah lagi berikanlah bila, bila makanan banyak suami komplain. Memang betul kalau ikut nabi, kalau ikut nabi eh. Oh, nabi takkan suruh isterinya buat benda yang nabi boleh buat sendiri. Hmm. Cuma kebiasaan masyarakat kita, budaya masyarakat kita. Orang perempuan buat semua. Lagi bagus sebab orang perempuan dapat peluang untuk masuk syurga tanpa roblok. Okay. Yang benar orang lelaki ni incompetent sebab buat benda-benda kat rumah. Less than kompeten Cakap apa tu? Oh, dia tak boleh buat Jadi kena minta tolong Tolong buatkan kopi Tu pun makin makin kurang perkataan Perkataan tak dulu sebelum kahwin je Kan best bila kita kahwin nanti Hujan turun renyai-renyai Air -renyai, bergelombang Dia temani pelangi Awak buatkan kopi dulu, tu Kita dulu. minum sama-sama Menjurup daripada segar Anak kita berlari-lari Kami banyak perkataan Bila dah kahwinnya Perkataan kan best kalau awak dapat buat e kopi itu tinggal hujan turun tak ada pelangi tak ada menyenyanak anak boleh lagi belum lagi semua tak sebelum so, kahwin muka main lagi cakap jelah sejak saya buat ya 10 tahun lepas tu apa tinggal kopi itu tinggal kopi paling banyak pun kopi kopi kopi kopi. paling banyak pun kan 10 tahun lepas tu Ada pi, ada kok, tak? Dia main batuk. Eh. Mm. Kejap lah. Faham lah tu, faham. Faham. Nampak tak kan? Sumpah, ini realita banget sih. Ini sebagai laki-laki ya. -laki, eh? lagi-lagi <laughs> kalau memang belum nikah tuh pasti banyak banget imajinasi sudah membayangkan macam ni macam nila setelah menikah itu pasti beda gitu ya pasti berubah pasti berubah dan setelah 10 tahun yang Ustadz cakap selanjutnya kalau udah punya cucu atau udah punya anak berapa pasti berubah lagi gitu ya makin kurang semangat gitu ya <laughs> benar banget Ustadz Ustad Cakap benar banget Jadi makna kata Memang <laughs> pelusuk Makna tolonglah. Kadang bila suami tu Janganlah marah Abang ni mengganggang Di depan TV Tengok TV je Sinilah tolong susun pinggan ni ha? Nak makan sesama Janganlah macam tu <laughs> Kalau suami nak tolong Bonus Dia tak nak tolong Tak boleh kita siapkan Ingat hmm. tak mak kita dulu Susun pinggan semua Panggil anak-anak semua dah siap Dah sendokkan nasi Anak-anak semua oh, yeah. Long atau apa? Pagi abang. panggil ayah Nasi dah siap Ayahlah sekali datang Okey rakyat <laughs> Okey Assalamualaikum okay. Semua dah ada dah Hello? Ah. Bila ayah duduk Baru mak kita buka pinggan tu Ambil nasi letak dalam pinggan Panas-panas lagi Betul tak Ketua keluarga Bang yang tangan bang hmm. Ini kadang-kadang macam -kadang, Suami dia rasa gaja Air <laughs> pun sampai <laughs> Air yang datang ya Bukan kemasraan sikit Lom baca doa Lom Abah Uzo ni bergurau pulak dembak tak <laughs> Apa Uzo? Budak sekarang ni yang bagi baca doa lain macam silibusnya. Oh, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina habis ah. Ya Allah wahai rezeki berkatilah rezeki kami dan jaga kami dari artinya, azab api neraka. Artinya... Kan habis ah. Jom makan abah jom makan mak jom makan. Ila habis segala manusia kojak ni macam bila nak makan ni. Wanalahillallah. Silibus. Dia memang macam lah kan budak ni kan. Dia memang percaya cakap cikgu dia daripada cakap mak dia walaupun mak dia cikgu tau Betul tak? Kadang-kadang saya tanya budak tu, tadi belajar apa kat sekolah? Tadi belajar semayang. Baguslah bolehlah semayang kat rumah. Tak, cikgu cakap kat sekolah je. Yang sebenarnya cikgu suruh semayang kat sekolah. Cikgu tak cakap suruh semayang kat rumah. Jadi dia ingat semayang kat sekolah je. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bapaknya pun pergi jumpa cikgu Cikgu cakap dengan anak saya Dekat rumah pun kena semayang juga Eh, saya cakap Oh, agaknya dia salah faham Tak penting saya cakap Balik tu Bah, bah, bah Apa dia, apa dia Bah, dekat rumah dah boleh semayang lah Sabar tak kau Sabar tak kandang Sabar cara budak faham tu kan Patut bila baca Bila makan Tu sebabnya Kebahagiaan Kebahagiaan Empat S Empat S S ni sama-sama Yang pertama solat sama-sama dan alergi sibuk macam mana pun kan macam mana kita pergi sembah jemaah <coughs> kat surau masjid pilih satu malam pilih satu hari untuk solat jemaah sesama tak confident maghrib bawa zuhur senang tak bunyi Cuma betul garang eh zu zu zu zu nie le beranilah cuba maghrib tengah ajarkanlah mialah mulalah dengan zuhur dulu la ilaha illallah dia main lagi Zohor. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia bukan apa, dia tak confident. Dia buat maghrib yang hajin mengaji perempuan. Perempuan ni kalau tak go direct lah tu. Patehah pun tak betul. Nak jadi imam lah. Allah. Dah confident 3 bulan training Zohor. Malam ni maghrib. Ya, ya ke bang? Ya ya ya pukul oh, malam tu lima jam. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir yaumiddin isteri suamiku oh. <laughs> dah berani Seronok dia Suami dia boleh jadi imam Salat maghrib Tapi tu lah dia 20 tahun kahwin Tak ada layak ayat lain hmm? Bismillahirrahmanirrahim Bukan As main Bismillah In... <laughs> layak nah. Inna aqtainakalkausar Tu lah ayat lah Inna aqtainakul wallah Inna aqtainakul wallah <laughs> Anak tu kan? Anak tu dia dengar... ...Inna a'tayna kalkausar. Anak tu. Dah agak dah. Dah tahu dah Abah nak buat ayat apa. kan? Abang, cuba Abang ni kita buat transformasi. Abang ni cik-cik ayat tu nak tawin, nak lah Allah. Nak tawin, Allah. Tukarlah ayat lagi dia lah. Malam kang aku tukar. Malam tu lain macam. Adoh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tukar ya. Diam. Yang bini ni berabah nu, hayat eni, hayat lak, sayap, tu. Lapa <Tan> lah ayat ni. Lapa lah ayat ni. Lama lah. Sanyap ni tu. Yasin. Panjang malam ni. <tan -teman> Pendek. Salah. Panjang. Diajar Diajar Yasin. <tan> <tan> korombang korombang kan itu yasin panjang macam mana cuy astagfirullahalazim entar lah rupanya yasin Allahu akbar apa pendek sangat bang boleh pertama satu ayat besok sama ayat lain kan agak dulu kami Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim ra Allahu akbar Jadilah Kan uh, Iyalah Yang penting jadi iman Kalau nampak suami Kadang-kadang ada suami ni Yang kan dengan period tak berhenti Orang semayang dia tak semayang <coughs> Orang perempuan pun ada hari-hari ABC Allah bagi cuti oh. Dia tak lah semayang, semayang Satu hari tu tak terengar ceramah kat eh. Insaf dia <coughs> Menang ber, men, bergaya Menangis nangis, ambil wuduk <coughs> Allah Allah Allahu akbar insaf watur. Allahu akbar. Isteri bagi galakkan. Dah habis suami tu salat. bang? Ya, harus wendung bumi tu sama tau. Tu galakkan. Jangan disindir suami tu. Kawan tu baru nak semayang. Allah, buat baru belum belakang. Dah tobat nampak, berhenti kawan tu lah Langsung berhenti, tak jadi desmayang Kawangan asam, kawan tu baru nak insaf Lelah hati Allah Lepas tu cakap elok-elok Gue, imajinasi gue udah ke mana-mana je Kaya film dah je, apa film komedi gitu Aduh, ustazi ni udah bisa buat membuat peramaya ni Uh, sebuah buku gitu ya. Bise buat buku komedi tentang uh, berkeluarga gitu. Agama Islam gitu ya. Uh. Aduh. Cakap elok abang. Uh. Abang. Abang sini, abang kena jadi imam tau. Abang kena jadi imam, mengotoklah kena, kena jadi imam. Abang tak, tak apa, bang. Tak tahu kita belajar, eh. <laughs> Macam tu cakap. Ni kemeng garang bawa jadi bau pegang grip 44, garang. <laughs> apa grip 44. Bang sini. Sini lah. Sini. Apa dia apa, dia, apa dia? Jadi imam. Sama tak tahu. Tak tahu pakai telukung, dok belangkong. pakai telukung, cepat. pakai belangkong. Apa hal pula laki kau pakai telukung? Heh. Hey, kan. Pertama solat sesama. Yang kedua tidur sama-sama. Yang muda-muda mungkin tak ada masalah. Yang tua tu kadang-kadang tidur luar atam menyama sian laki tu dahlah takde toto tidur dah tika mengkuang selimut taklah toto ada Tait, kain ihram si... boleh aji selubung putih <laughs> nya bini nak terencing kota pukul pagi ya allah jenazah siapa macam <laughs> oh, jenazah tu oh, lelaki tu dah Yang ketiga makan sama-sama tu cakap tadi tu Kan dulu orang tu dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama kan? Ya yeah. pinggan cawan tadi ingat saya cakap Bezakan kau lain tapi janganlah beza sangat mm. Besen kau bagi <laughs> Apa? Kau ingat dan itu apa? Besen? Besen ngebaldi baldi, senang tak isi lagi Abang hirup dengan bayi <laughs> Satu baldi air kambung tu tu kan Biasanya apa yang saya kan? Gak faham je Makan jika. Kemudian anak nak lauk kan Letakkan lauk dalam pinggan anak ya, Dapat ya. pahala bagi anak makan Sebenarnya Cara tak langsung oh, Okey. Isteri pula minta Bang nak sayur tu bang Suapkan hmm? Tak <tuk> <tuk> <tuk> Malu lah, nak tengok malu Apa kau kan isteri aku Bukan mulut tu Yelah yelah yelah jadi kena gaya kan belum paham. Anaknya, Bila anaknya. Dia... Om oh, anak tak pernah tengok. Yuk yuk yuk yuk yuk yuk. Tapi kerajaan tu tak pernah tengok kan. Itu komunikasi itu. Aduh. Punchline. Ustaz sudah. Uh, Cerita macam tu saya udah membayangkan anak dia, gitu ya. Saya udah membayangkan ekspresi anaknya, gitu. Ada. Tidak tahu di otak saya ini komedi, komedi aja sih juga. Ya. Jadi saya ngakak banget, sumpah. Ah, ah. Okey. Tu teknik komunikasi kemesraan namanya. Nak gitu-gitu pun mustahak, tahu? Ah, ingat tu itu kemudian <laughs> gitu. Dan yang keempat jalan sesama. Malam mana dah tidur. Kunci pintu, naik motor berdua round taman. <laughs> sambil round mengira taman. bintang, round taman perumahan. <laughs> Suami bawa motor. Jika engkau minta And... intan permata tak mungkin ku mampu. Ayah si tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu Tengah happy sangat tu kan Sampai depan tu baca lah tayang Menolak terlupa lupa dia borek lebih muatan Tak kisahlah lagu apa nak nyanyi tak kisahlah Kalau nak nyanyi lagu Nistan pun boleh Zendagi Kan naik motor Zendagi Excelfer esohana ya kala kya kan yang perempuan tu hari ole ole ole oh, ole ole oi oh. <laughs> <laughs> saya nyanyi lagu lama kan memang kan ni ada komunikasi dengan tu kan so, no. benar bang dia ya, bahasa dia kata roka e Dulu kata suka, sekarang kata benci. Asyik dikacampur ya. uman are'e eh, akeh nahi. Ngapa? sekarang baru kini. Are'e haza bumi hasta peh nahi. Kau merasa benci diriku ini Kasih. Bini patut kena jawab kat ke dapur tu Ho ho ho ho ho tengah marah Tang tang tang tang Maknanya belum settle lagi dah belum setel. <tong> Oke okay, cuy Ini peteri udah habis <tong> Saya yakin banget ya Saya yakin banget Ustadz ini Hobi banget nonton film India Pada masa masa masih bujang gitu ya, Masih muda gitu ya saya yakin banget, saya yakin banget Okey. Ketika anda adalah seorang isteri Tetaplah lemah lembut, sopan santun, beri dan beradab Tapi tetap mampu menyelesaikan Kesemua tanggungjawab <coughs> di dalam rumah tangga Lemah lembut tau Lembut, karena umpuan ni lembut tapi maksud dia kasar <coughs> Abang pergi mana tadi bang? Mempergi pekan, oh iya ke bambang Bawa kereta mana? Kereta tu lah bawa, oh iya ke Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa? <coughs> Lembut tapi tajam tau. Atas nama siapa Aduh, kereta kan. itu. Okay. Orang perempuan memang hebat. Tentulah dia boleh siapkan semua masalah kat rumah. <laughs> Terfikir je. Ini, ini, Jadi ini, panas. Orang, perempuan, orang, orang lelaki biasa itulah. Lengkap-lengkap itu. Sebabnya setting kat rumah nak kena betul. Orang lelaki kan. Elakkan lelaki ke perempuan ke balik rumah. Elakkan memikir benda mati dalam rumah. Okay. Fikirkan benda hidup. Apa yang benda bergerak dalam rumah tu. <laughs> Balik rumah bayangkan remote TV benda mati bayangkan TV benda mati bayangkan motor benda mati semua benda bayangkan benda hidup tahu benda hidup isteri abang bergerak Oh, isteri isteri kan anak abah sebabnya syukur kita walaupun suami tak handsome tapi romantik <laughs> 80% lelaki yang ada roy romantik <laughs> roy boroi lah boroi kan ha. <laughs> Barui. Dia kelakar Bayangkan Itu Barui sebabnya orang dia, ya? dia tak dapat Nugrah Imat cemerlang, Tapi dapat suami romantik Okey kan Suami balik je Indah sungguh panorama bagai pulau nirwarna Anak uh, ada Ulala indah alam ah, Bahagia maka tu menyanyi <tik> Yelah Kita tak pernah nyanyi Mana kita tahu kan nah, Betul kat rumah hmm. saya dulu saya arwah abah saya bergurau woy. arwah hmm. abah saya memang bergurau je. saya kat ITM dulu saya telefon duit dah kering lah, habis duit basah macam mana lah sabar tak <laughs> sabar tak saya kan duit kena duit basah emak saya kadang marah kan bang abang tu kan gaut abang kan pulut-pulut tak boleh ni lemang ni semua mana beli kau ni pun satu yang tak boleh pulut lemang tak apa ada jawapan Kita orang anak-anak ni memang gelak eh, Pernah sekali Mak cakap Abang gaut ni kacang-kacang semua tak boleh Ini kacang panjang ni Mana boleh Kau ni pun satu Kau tengok betul tu Kacang panjang ni sebelum masak Eh panjang dah masak pendek je Kau tengok tu Betul ya betul Aduh Kalau dah dimasak dipotong Kita orang memang gelak Abang ya. memang kelakar Nasib baik lah saya ni serius kan Macam tu Sama aja. Iya saya memang kuat gurau memang Kuat gurau lah itu sebab saya kalau naik kereta kan saya tak suka ikut highway tu saya tak suka ikut Ikut smart tech Tashenggo. Saya suka pakai tunai. Kesian budak duduk dalam kotak tu. Apa? Saya memang saya layar. Dia kan ada nama dia kan? Lalu, Ya Allah! Roslina! Dah lama dah kerja sini? Tak perganyat dah tau. Ini apa sih? Kan ada nama saya baca je. Dah lama dah kerja sini? Dah lama dah kenalkah? Tak kenal. Zub jalan. Sampai malam tak tidur budak tu. Tapi kalau nak buat tu pastikan kereta auto. Jangan kereta manual. Takut mati enjin. Roslina no, dah lama kerja sini. Dah lama nak kenal dah, tak kenal Zoom pada sini. Ah, tak tahu. paham yang ini sih ya. Dudu dalam kotak. Kereta duduk dalam kotak, terus ada nama gitu ya. Saya tak paham ini sih. Itu kereta apa ya? Ya, yeah, Lanjut aje lah <laughs> Kalau yang saya gak Saya, saya dulu pernah kan bergurau dulu Bantu jelaskan je Dulu saya pergi ada satu Makan nasi lemak kan Makan nasi lemak Kebetulan lah cik tu Ada anak daga dijaga malam tu Cukup kau jangan gelak, gelak, gelak. Wih tak baik Wih kau diam lah hmm. Kan kebetulan anak daga dia yang ambil kan Dia ambil pinggan uh, Lepas tu dia ambil Dia letak apa Daun pisang kan Joi, oh, Dia letak je tanya Ni pahal ni Kenapa bang saya tak minta dua pisang ni, kenapa kau letak? <laughs> Ma, Kena tanya kau nak letak dua pisang <laughs> atau tidak? <laughs> Aduh tanya emak <umat. laughs> Kan, jahat betul sini dulu tahu. Oh bercanda tapi, ceritanya, tapi, ceritanya bercanda masa, bercanda, tak bercanda ya ceritanya Nampuan tu kan? Tak apa, tak apa, tak apa, letak lah nak Letak nasi, paru, mak kucu kawan tu dah gelak tu Waktu bernak, nak bayar, dik sini dek kira dik Muka tak puati, ya. maka apa tadi? Nasi, ada paru, kerang Lepas tu abang letak ni sambal sikit Ni don pisang ni abang tak makan, kawan letak tadi tu <laughs> Kawan saya punya gelak Dia kata, tak kira pun Punchline ni tu Keren banget ya Sama tak macam saya pergi MACD kan. Pergi uh, ya yeah, MACD Apa soalan yang dia tanya bila kita sampai okay, ha, Kan Ya cik, bungkus ke makan sini? Saya menjauh, makan sana <laughs> Kang gila kalau kau makan sini kan kena aku nak ambil Wih, Ui Betul, betul banget ya. Betul. <laughs> kalau orang polos mengartikan itu pasti dia dia dia macam Ustad gitu ya. Tapi kalau yang sudah terbiasa mungkin yang enggak biasa aja tuh. <laughs> Tanjat budak tu kau tak pernah kau jawab macam ni dia katakan Dua minggu lepas tu saya datang Soalan dia dah lain Wuih wuih brother tu Wuih brother tu Wuih brother tu Beli saya nak Ya encik nak bungkuskan atau makan di mana-mana tempat tersediakan Haa macam tu salah. Baru betul Baru betul soalan tu Haa kan Aduh Matilah Burau sebut dulu sebut Haa cuy Perut gua sesak banget ya, Gue gua sesak banget <tuk> Oke cuy, dikarenakan per, perut saya sesak banget, nanti saya lanjut lagi cuy ya. Setelah saya apa namanya istirahat sejenak, nanti saya lanjut lagi cuy. Jadi ini uh, videonya sampai di sini dulu. Saya bagi gitu cuy ya. Saya nggak bisa gabung ini karena durasi juga sudah cukup panjang dan saya udah nggak kayak nggak nggak tahan lagi cuy ya. Ini durasi panjang kalau kita reaksi sampai full ini, aduh. Saya nyerah gitu ya Sumpah kalau kelakar seperti ini Terus sampai full Saya nggak bisa cuy Saya harus uh, Apa namanya uh, Jaga kesehatan juga cuy ya Saya harus jaga kesehatan juga Kalau saya tertawa terus menerus Seperti ini Kesehatan saya jadi bermasalah gitu ya Jadi saya akan istirahat sejenak gitu ya Saya istirahat sejenak Entah saya tengok TV ke Atau makan siang dulu ke Pokoknya saya harus uh,